Tuh guys ini ada, tuh dikasih apa lagi? Oh ada ceker, ada saumai kering, ada kerupuk, terus ada mie juga ya kak? Ada. Nah ini apa ini? Bakso ikan. Bakso ikan. Tuh guys ini, ini di level berapa kak? Itu kita kasih level sedang. Ini di level sedang, Nanti ada mie juga hmm guys ini dia udah jadi sebetulnya gila ini komplit banget segini nih cuman 8.000 wow. halo jumpa lagi sama aku Tika Wijaya guys kali ini aku mau makan seblak ini katanya ya denger-dengar uh, mbaknya ini dari Cirebon pernah jualan seblak di Cirebon nah terus mereka pindah ke sini jadi mereka mencoba jualan di kota bumi di Lampung ini daerah namanya daerah terusan ini ada topping-toppingnya. Topping ini terukuk, ada kayak Pokoknya uh, sama gitu ya. Udah berapa lama, Mbak, jualannya? Kurang lebih 8 bulan, sih, Mbak, barusan. 8 bulan, katanya yeah. pindahan dari Cirebon ya. Dari Bandung. Oh, dari Bandung, guys. Okay, ini bumbu-bumbunya. Apa aja, Kak, bumbunya, Kak? Eh, uh, aku pakai kencur, biasa bawang putih, sama sedikit kemiri. Sedikit kemiri. Yeah. Oh, dikasih air Kesih. ini to oh, iya. topingnya? topiknya kita ada ceker aneka sosis juga yang produk. paling the best ya biasanya kita uh, di sini toppingnya yang lengkap mm -hmm. seblak ceker oh, biasanya kita ceker gitu yeah. ya sama ini apa namanya sama kering hmm. dijual dengan harga berapa kan? kita biasa pakai lengkap cuma 8.000 8.000 oh murah ya, banget paket biasa kita cuma 5.000 aja uh, ini bukanya dari jam berapa dari jam 9 pagi tutupnya 9 malam Oh sama kami ya. tapi ya Alhamdulillah uh, uh, minumannya Kak minumannya kita biasanya pakai jus hmm, jus apa ada alpukat ada mangga jus-jus kayak popes gitu atau jus-jus buah biasanya buah hmm. hari ini kita belum ready jadi pakai jus jus pop juta gitu ya kak. Yeah. jual dengan harga berapa Kak kalau jus biasa 5000 5000 ya berarti pembelinya nih uh, masih warga sekitar ya Iya yeah, anak-anak sekolah hmm. dari Sukung Oh dari stadion stadion ada hmm. dari kelapa tujuh udah, udah tahulah ya Iya. Yeah. masak-masak ya Kak boleh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 ada ceker bakso ikan somai kering kerupuk terus bumbunya ini medok banget ada daun eh, kencur, ada bawang putih ada apa lagi Kak pakai daun jeruk daun jeruk ya nah, terus yang membuat-membuatnya merah ini cabai cabai setan ya bener Oh cabai setan ini apa lagi nih bakso bakso wow oh, sudah enggak tahan saya sepertinya guys. Ini walaupun tempatnya ini oh, termasuk yeah, di dalam. dalam, tapi kayaknya enak nih guys. Ini namanya Seblak. Seblak apa ini, Kak? Seblak, Seblak Bandung. Seblak Bandung. Tuh guys, Seblak Bandung. Hmm. Siang gini panas ya. Anak-anak sekolah. Hmm -hmm. Karena di dalam juga, kita seringnya COD-an di Candi Mas itu. Oh. Suka pedes? Enggak, segini aja Kak, nanti mungkin aku tambah. Oke, oh, ha. <laughs> Mau pedas? Pedas. Guys, nih guys. Ini guys. kasih telur. Ini belum dikasih ini ya. Segini cuman delapan ribu. ribu. ya Allah, murah banget, murca. Silakan langsung datengin guys, bisa ciodan, bisa delivery ya. Bisa. kau bisa delivery, nanti aku cantumin nomor wa-nya ya guys. Kalau ini komplit banget segini nih cuman 8000 wow ya isinya lengkap banget ada ceker ada segala macam lengkap di sini udah campur aduk ada telurnya juga aku mau jawabin, aku udah enggak tahan rasain masih panas banget sebenarnya kita berong dulu ya guys bismillahirrahmanirrahim kuahnya dulu kuahnya kental hmm. bumbu kencurnya kerasa bawangnya juga kerasa gurih gurih. Hmm, berikan hmm. semua. Terus ada kerupuk, ada ceker, ada kerupuk, mentah gitu. Ayo, telur. Hmm. Donjuknya berasa. somai keringnya aku suka hmm. perpaduan yang serasi hmm. ada sosisnya juga gila ini jumbo banget menurut aku sih ini banyak banget dengan harga 8000 ribu rupiah aja ini bisa untuk orang dua loh guys. murah tapi enggak murahan pokoknya best rekomend dari Detika. Hmm, kita kayakkin guys para penonton aku mau slow motion the time, cause I want, wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. guys aku mulai makan pelan-pelan sama tim-tim aku ya guys tuh guys abis hmm. Hmm. mantul udah banyak murah wajib dia yes. wajib dicoba Enak. Gimana, Dek? Queen, queen. Queen. Hmm, gimana Dek? Hmm, enak. Jadi di sini uh, 8 bulanan. Udah 8 bulanan ya. Tapi kalau ya, dari jualannya ya kurang lebih 6 bulan di sini. Ah, pindahannya dari Cianjur udah udah iya, 8, 8 bulan. bulan. Jualannya, jualannya berjalan 6 bulan. 6 bulan, iya. Ya, saya rasa kalau dipindahin ke depan pasti laris. Ah beneran. Soalnya kan belum ada lah selengkap ini, terus murah. Murah banget. Kalau di sini kan di tempatnya masih agak jauh. Dari iya, luar jauh. Ya, di kampung kan. banget. Ah -ah. Kalau di depan, insya Allah deh. Udah pasti tiap sore aplik di tubuh payan gitu ya. Tubuh uh -uh. pasti langsung diserbu. Yang penting tetap semangat ya Kak Iya Tetap semangat siap. Tante Lama-lama ya. orang pada tau kesini juga ya Yes aku udah selesai Aku udah selesai yes. Makan seblak Bandung Dan pop air pakai mie minyak Buat Queen Oke Saya bye-bye Sampai jumpa di vlog aku berikutnya Jangan lupa like comment Subscribe Bye-bye Oh, enak apa sih seblak gitu kadang pada belum tahu apa seblak gitu mm -mm. orang kampung aneh makannya <laughs> apa gitu kalau dicampur-campur gitu dicampur banyak topping kali. banyak topping <laughs>